Hari ini menjadi hari terakhir bagi Iis Dahlia berkomunikasi dengan putranya Devano dan Nendra. Is Dahlia berharap Devano kembali ke rumah dan menjadi anak yang bisa diberi didikan olehnya. Is Dahlia tidak ingin berpisah dengan sang buah hatinya. Terjadi kejadian yang sangat dramatis saat Devano bertemu sang ibunda. Lantaran Devano sudah membulatkan tekadnya untuk pindah. Iis Dahlia mengamuk di depan umum sampai melemparkan benda yang ada di depannya. Iis Dahlia sangat kecewa dengan Devano. Iis Dahlia merasa dirinya gagal dalam mendidik anaknya. Ia tidak ingin anaknya menjadi murtad dan meninggalkan keyakinan kakek neneknya itu. Iis Dahlia merasakan kekecewaan yang mendalam kepada Devano. Dua hati yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang namun menjadi bumerang baginya. Bagaimana kisah selanjutnya simak video ini sampai selesai.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 Devano dan Nendra membulatkan tekadnya untuk berpindah keyakinan lantaran merasa muak dengan Is Dahlia. Devano juga sebelumnya pindah dari rumah dan memilih tinggal di rumah kontrakan untuk menyendiri. Namun dibalik itu semua, tidak terlupakan dengan seorang kekasih Devano yang baru itu-itu terseret dalam masalah ini. Devano merasa muak tinggal di rumah Is Dahlia lantaran terlalu dikekang. Namun Is Dahlia membantah hal tersebut dan berdalih itulah caranya mendidik Devano. Tentu saja ada benarnya juga. Setiap orang pastinya ada cara masing-masing dalam mendidik sang anak. Di samping itu semua, terseret nama kekasih Devano yang menjadi salah satu penyebab Devano menjadi anak yang barbar. Warganet pun ikut geram dan sangat menyayangkan Devano dan Nendra yang menjadi anak brutal. Warganet kasihan kepada Iis Dahlia sebagai orang tua. Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu semua karena Iis Dahlia yang terlalu keras dalam mendidiknya. Sehingga Devano memberontak dan memilih pergi dari rumah Is Dahlia. Semoga saja ada titik temu dalam urusan keluarga ini. Semoga Devano diberikan hidayah oleh sang pencipta dan terbuka hatinya untuk bertaubat. Sampai di sini terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.